Halo guys guys guys guys waktunya kita klaim hadiah FIFA World Cup Qatar 2022 grup A saya ini baru nyobain ini bro begini grup A baru mau nyobain klaim ini grup campuran coba kita ke grup A ini hadiah FIFA-nya klaim oke oh, eh, siapa nih pencapaian ketuk untuk membuka siapa ini siapa bro siapa bro siapa bro siapa bro beneran bisa tapi terbalik RM Khabibsky oke kita lanjutkan yang nilai 800.000 ribu rupiah bagi kita next saya punya voucher berapa ya? banyak kali ya? coba-cobain deh ini 80 coba gak? 70. oh poin FIFA saya 45200 di atas ke grup cd Coba yang ini 40 ribu Habis-habisin vouchernya. Oke coba kita buka Yang sebelahnya Sama baik bro Kayak yang tadi Hadiah vivanya cuma itu doang Rekal Saya kalau main 500 Mayan 500 ini dapet ini Grup campuran apa ya Grup campuran 2 lagi enggak, grup campuran coba sama 500, sama 500 ke yang A. Kita lanjut deh, lanjut deh. Sebenarnya saya mau ngeklaim -nge klaim ini pemain ini buat nuker pemain lagi di bursa transfer. Biar dapat pemain yang bagus, yang kayak yang sekarang saya punya Pemainnya jelek jelek semua. UVR 90 mana ya? mana bro? mana bro? mana bro? 80 nyari yang 90 lah bingung saya Tuh, itu, itu 1000 yang ini? sama yang tadi nih yang tadi masih yang tadi oh, Boudiav bingung klaim kali ya? mainlah nambah poin, grup CD nambah poin, nambah poin, nambah poin habis-habisin <laughs> voucher pipanya. nya ah, ini 60 Ya nah, yang ILS itu, pemain yang gede-gede sebenarnya ngeklaimin ini, biar dapat pemain, biar bisa saya tuker 10 bro, chill pakai hmm, 80 sama oke lah, coba lah. siapa nih ayo siapa nih ayo ini berada mana ya CP oke par lobby Rp800.000 Oke, coba yang lain Oh yang Oh, Ini mah yang ini bro. Oh mata uang tidak cukup sekarang saya buka bukanya yang ini bro ini oke okay. coba koin hmm. Hmm, mata uang tidak cukup ini ngeselin ya apa yang lain kismin banget saya nyari-nyari hadiah ini udah tak semua udah semua udah semua udah semua oke mau tantangan tidak ada kompetisi Share, share. Perjalanan pahlawan. Mana ya? Pemain program. pengen lu punya pemain bagus tuh. Hadiah bonus. Coba itu Hadiah. Oke. Pemain hadiah. Hmm. mana ya bro? Huh. Berkam, apa ini namanya? Berkam peringkat akhir pekan. Oh, ini mah yang kemarin saya main nyobain ini, tapi tetangnya yang lawannya juara FIFA. Ketemu <laughs> lawannya juara FIFA, koleksi pemain. Gak ada, hmm. uh, kosong semua kosong serba kosong, oke okay. kosong lagi, sol sol samudi samudi pertukaran pemain nah ini saya mau nyupain tuker ini deh, mana ya seratus dong cari yang seratus saya pengen punya pemain yang bagus, oke ini kemarin saya nyobain tambah kilat, coba tambah kilat lagi Ini apa nih, tambah, masih Ini yang baru saya tadi Tambah kilat, gak bisa, ada luar saat Tapi lima hari loh Gak bisa bro sekali, bisa ya. coba lagi, nanti hilang Bilang satu nanti hilang satu tambah, nanti nah, sudah kosong dulu aduh, coba yang satunya sama Tambah hilang coba Aduh, umet! Aduh, umet! Ada oh, tersamai, kemungkinan hadiah. Ini nih ya. kemungkinan hadiah. Ya kalau saya menang, kalau saya salah. Aduh, no, no. Oke. Oke. Oke. Wanda asyik. Wanda asyik. Wanda asyik. Coba painting. Wuuuuh ini punya saya Nggak naik-naik ya ya Ini UVR Ini saya yang kecil, ada yang kecil pemainnya Jelek-jelek dulu, -jelek, pemainnya. Saya udah ngeklaim hadiah FIFA World Cup, tapi hadiahnya jelek. Ya, bagus sih, cuman kan B nya yang UPR nya seratus gitu. Kalau yang masih 90, puluh, kepake, sayang.